Legenda keabadian season 5 versi novel. Betapa licinnya kamu! Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan hasil untuk menentang puncak Tianyang Wei yang menginjak solnya. Segera, jejak energi vital seputih es menyebar berputar-putar di sekitar kaki Wei yang segera, dan setiap jengkal Win dan Cloud Podium membeku dengan kecepatan tinggi. Energi Vital es. Ye Chen sedikit terkejut melihat ini. "Nak, kamu tahu banyak." Wei yang tersenyum mengejek. "Saya sudah pernah melihat itu sebelumnya." Ye Chen tertawa muram diam-diam. Dia telah melihat energi spiritual yang bersifat dingin semacam ini di sekte Zengyang. Seseorang dilahirkan dengan energi vital yang sedingin es dan beberapa mengembangkannya selama kultivasi, menanggung rasa sakit yang luar biasa seolah menusuk tulang. Tidak semua orang bisa tahan dengan rasa dingin dan rasa sakit yang tajam ini. Ye Chen terkejut menemukan bahwa Wei yang memiliki energi vital yang sedingin es ini. Energi vital es bawaan dan yang dikembangkan sangat berbeda. Bakat seperti Wei yang selalu diinstruksikan oleh sekte mereka secara khusus. Energi vital yang sedingin es tiba di kaki Ye Chen dalam sekejap. Alih-alih menahan, Ye Chen membiarkan energi vital menyusup ke dalam tubuhnya dan membekukan organ dan meridiannya. Wow! Ye Chen berdiri diam, yang diteriakan oleh para penonton di bawah podium. Apakah Ye Chen mendekati kematian? Energi vital yang sedingin es akan melukainya begitu ia mengalir ke tubuhnya. Kurasa dia kaget. Sebagian besar murid yang menonton pertarungan ini dikalahkan oleh Wei Yang. Sulit bagi orang biasa untuk bertahan melawannya begitu energi vital sedingin es yang tidak biasa menyerang tubuh mereka. Mereka selalu menghindari orang-orang yang mampu menjalankan energi vital yang sedingin es, karena takut akan efek energi yang berbahaya. Ye Chen tidak melarikan diri atau melakukan apapun untuk mencegah energi vital es membekukan tubuhnya. Ah! Ye Chen memekik setelah beberapa saat. Tidak diragukan lagi, dia berpura-pura. Meskipun Ye Chen tidak bisa mengerahkan semua energi dari api aslinya, dia masih melindungi energi es dan berpura-pura membingungkan Wei Yang. Itu adalah gaya bertarungnya, mengganggu musuh dan menyergapnya. Es memanjang dari kaki Ye Chen ke tubuh bagian atasnya dan seluruh tubuhnya akan membeku dalam waktu singkat dengan kecepatan ini. Wei Yang tersenyum dingin. Dia pikir akan membutuhkan beberapa upaya untuk mengalahkan Ye Chen, tetapi pertarungan hampir selesai. Wei Yang yakin akan energi vitalnya yang sedingin es. Murid dengan basis kultivasi rendah tidak memiliki kesempatan untuk menang begitu mereka dibekukan olehnya. Pandangan bahwa Ye Chen hilang muncul di benaknya. Yah, kurasa aku melebih-lebihkanmu. Mencibir lagi, Wei yang berjalan perlahan ke Ye Chen, yang hampir membeku, dan bahkan meremehkan penerapan keterampilan Suan. Sayang, semua penonton menghela nafas tak berdaya. Dalam pandangan semua orang, Wei yang mendekati Ye Chen, menatapnya dari atas ke bawah dengan bercanda, bagaimana perasaanmu? Ye Chen pura-pura berjuang, tapi tidak menyingkirkan esnya. Energi vital yang sedingin es terkenal karena kemampuannya untuk membatasi orang. Sulit untuk bergerak dengan tubuh yang membeku. Tapi Ye Chen bukan orang biasa. Dengan api sejati untuk melindunginya, dia bisa mengabaikan bahaya yang ditimbulkan oleh energi vital yang sedingin es. Selain itu, dia sangat yakin bahwa energi vitalnya yang sangat besar memungkinkannya untuk mematahkan belenggu energi vital es bahkan tanpa api yang sebenarnya. Meninggalkan kesan kelemahan pada Wei Yang, dia bersiap untuk melakukan serangan balik nanti setelah Wei Yang mengendurkan kewaspadaannya. Bertarung denganmu menghabiskan waktuku, Wei Yang mengangkat telapak tangannya sambil menyeringai sinis. Ketika dia akan menyerang, senyum menakutkan muncul di sudut mulut Ye Chen. 42. Wei Yang tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Sudah terlambat, frozen Ye Chen bergerak dan tiba-tiba mengangkat kakinya. Energi vital yang sedingin es tidak berpengaruh padanya. Para penonton tercengang. Begitu juga Wei Yang dengan gerakan tiba-tiba Ye Chen. Anda! Karena jarak yang dekat antara keduanya dan kecerobohan Wei Yang, Ye Chen tiba-tiba menendang perut Wei Yang. Dengan dengungan yang tumpul, Wei Yang terhuyung. Itu tidak mungkin. Meluncur ke belakang, dia meraung dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Di luar dugaannya, seorang murid pada tahap kondensasi kitingkat pertama mematahkan batasan energi vitalnya yang sedingin es. Tidak ada yang tak mungkin. Tertawa dingin, Ye Chen menerjang Wei Yang seperti singa tanpa meninggalkannya waktu untuk bereaksi. Ditendang oleh Ye Chen dan terhuyung-huyung, Wei yang hanya memantapkan dirinya dan belum menjalankan energi spiritualnya untuk menjaga dirinya sendiri. Kembalilah padaku. Ye Chen bergegas maju dua langkah, merentangkan tangannya, meraih lengan Wei Yang dan menyeret Wei Yang di sampingnya. Kehilangan keseimbangannya, Wei yang menemukan kedua kakinya dari tanah sebelum dia siap untuk memukul Ye Chen dan tubuhnya terayun membentuk lingkaran. Bang! Saat suara keras datang, Wei yang terhempas dan jatuh di podium, yang diremukkan oleh tubuhnya. Engah! Dia batuk darah. Semuanya belum selesai. Ye Chen mengangkat Wei Yang dan mengayunkannya lagi. Bang! Bang! Bang! Gedebuk berlanjut. Memegang lengan Wei Yang, Ye Chen memukul Wei Yang ke podium seolah mengacungkan cambukan dan mencambuk tanah. Organ internal Wei Yang dipindahkan dan dia meninggalkan lubang berbentuk manusia di podium. Tertegun, para murid yang menonton pertarungan menelan beberapa suap budak. Ini, tidak bisa dipercaya, aku akan mati jika menjadi Wei Yang. Pertarungannya, luar biasa. Kata-kata ini mengungkapkan pendapat semua orang. Wei Yang, seorang kultivator yang lahir dengan energi vital sedingin es dan pada puncak tingkat keenam tahap kondensasi Ki mengalami kekalahan telak bahkan tanpa kesempatan untuk menggunakan keterampilan suanya. Ah! Saat Wei Yang memekik, Ye Chen menjatuhkannya ke podium. Sekarang, hampir setengah dari tulangnya retak dan dia dimutilasi dengan parah. Wei Yang tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Dengan darah terpompa dari mulutnya, Wei Yang memelototi Ye Chen dengan mata merahnya. Dengan banyak keterampilan rahasia yang tidak diterapkan, Wei Yang menjadi cacat. Kakak senior Wei, meskipun superior, pernahkah kamu membayangkan suatu hari kamu akan berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan? Jongkok, Ye Chen menatap Wei Yang sambil tersenyum. Wei Yang ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya terhalang oleh darah yang menyembur dari mulutnya. Sebaiknya kau diam. Saat berbicara dengan Wei Yang, Ye Chen mengambil tas penyimpanan Wei. Kamu, situasi ini menyebabkan Wei Yang pingsan. Jangan panik, itu belum selesai. Ye Chen mulai mencari di seluruh tubuh Wei Yang. Tidak peduli giok pedan di pinggangnya, cincin giok di jarinya atau manik-manik giok yang dipasang di sabuk giok, Ye Chen mengambil semua yang tak ternilai dan memasukkannya ke dadanya. Tampaknya dia adalah perampok yang terampil dan harta apapun tidak dapat lepas dari tangannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Para penonton terkejut. Meskipun semua orang menatap Ye Chen, dia masih mengambil semua barang berharga dari Wei Yang. Wei Yang tidak punya uang. Betapa menyedihkannya dia. Semuanya sudah selesai. Setelah itu, Ye Chen menghilang di podium angin dan awan dan menyelinap pergi. Itu tenang untuk waktu yang lama setelah dia pergi. Ada tiga puncak utama sekolah luar sekte Heng Yue. Ye Chen memenangkan dua murid yang diinstruksikan oleh master kepala dari dua puncak utama. 43. Dengan tas penyimpanan Wei Yang dan gadget berharga lainnya, Ye Chen meninggalkan podium angin dan awan menuju paviliun harta karun. Trofi yang dia peroleh kali ini lebih banyak dari yang terakhir kali dia duel dengan Zhao Long. Meskipun terlahir dengan energi vital yang sedingin es, Wei yang bukanlah seorang kultivator berbakat, tetapi sangat dihormati di puncak Tianyang. Tas penyimpanan berisi barang-barang lain, seperti lebih dari seribu batu roh, kurang dari empat puluh botol cairan roh giok, yang digabungkan dengan barang lain dapat dihitung sebagai kekayaan yang cukup besar. Sangat baik, Ye Chen menepuk tas itu dengan gembira dan menginjakan satu kaki di pavilion Harta Karun. Pang Da muncul setelah kedatangan Ye Chen. Seperti pertama kali Ye Chen datang ke sini, dia menatapnya dengan sepasang mata besar yang berbinar. Tidak ada pencuri yang bisa lepas dari pengawasannya. Nak, kamu datang kepadaku lagi. Mau beli apa? Saya bisa memberi anda harga yang lebih rendah. Pang Dahai menggosok tangannya dengan senyum aneh. Ye Chen menatapnya dengan rambut berdiri tegak. Tetua Sekte, apakah anda memiliki bunga Magnolia Salju? Tentu saja. Sambil memberi isyarat, Pang Dahai menjawab, 50 roh untuk setiap bunga. Berapa banyak yang kamu mau? Ini sangat, sangat mahal. Aku bisa memberimu diskon jika kamu menginginkan lebih. Saat Pang Dahai mengelus segenggam janggut di dagunya, dia berkedip ke Ye Chen dan menjawab, Prasyarat untuk diskon adalah kamu harus membeli lebih dari 50 bunga magnolia salju. Ye Chen memukul tas penyimpanan Wei Yang di konter, Tetua Sekte, bisakah kamu memeriksa berapa banyak batu roh yang ada di dalam tas penyimpanan itu? Wah, tas penyimpananmu berat! Pang Dahai membuka tas itu, melihat ke dalamnya dan melirik Ye Chen, apakah kamu merampok Wei Yang? Batuk! Ye Chen mendengar jawaban Pang Dahai dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Tentu saja, saat Pang Dahai mengeluarkan giok pedan dan manik bercahaya, dia berkata, kamu tahu, dia membeli dua barang ini kemarin. Petik 2. Eh. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar. Pang Dahai tidak bertanya lagi tetapi menundukkan kepalanya untuk menghitung nilai gadget di tas penyimpanan dengan sempoa kecil, menjawab, totalnya hampir 900 batu roh. Apakah Anda ingin menjualnya? Ya, saya bersedia. Ye Chen memberikan tas penyimpanan lain dengan batu roh di dalamnya kepada Pang Dahai, ditambah batu roh ini, nilainya hampir 2.000. Tolong tukarkan dengan bunga magnolia salju untukku. Pang Dahai sangat terkejut dan bertanya, Bunga magnolia salju, mengapa Anda menginginkan begitu banyak? Rebus mereka untuk sup. Baiklah, Pang Dahai pergi dan mengumpulkan bunga magnolia salju untuk Ye Chen. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan tas penyimpanan dan memberikannya kepada Ye Chen, 10 bunga gratis. Ini ada 50 bunga seluruhnya. Terima kasih, Tetua Sekte. Mengambil tas penyimpanan, Ye Chen beringsut ke depan dan bertanya, Tetua Sekte, apakah Anda tahu tempat mana yang memiliki bunga magnolia salju paling banyak di antara pegunungan di belakang Sekte Heng Yue? Petik 2. Tidak ada tempat yang memiliki banyak bunga magnolia salju. Meskipun bunganya tidak begitu langka, setiap sekte atau sekolah menunjuk orang-orang yang ditugaskan secara khusus untuk menanam bunga magnolia salju di taman ramuan spiritualnya karena mereka membutuhkan bahan untuk memurnikan cairan roh giok. Yang tumbuh di pegunungan di belakang Sekte Heng Yue itu liar dan sedikit begitulah menyentuh dagunya, Ye Chen menggerutu. Bunga magnolia salju dikendalikan oleh Sekte. Saya mengerti mengapa saya tidak menemukan banyak hal di pegunungan di belakang Sekte Heng Yue. Petik dua. Ye Chen menyerah untuk mengambilnya di Taman Ramuan Spiritual karena tidak semua orang bisa mendekati tempat itu. Ye Chen berbalik untuk pergi tetapi diseret oleh Pang Dahai. Penatua Sekte, ada apa? Menggosok telapak tangannya yang gemuk dan tebal dan mengedipkan mata pada Ye Chen, Pang Dahai bertanya, Nak, apakah kamu punya lebih banyak pelet haus Darah? Pelet House Darah. Terkejut, Ye Chen melambaikan kepalanya, saya mendapatkan sebotol Pelet House Darah secara kebetulan dan saya tidak punya lebih banyak. Pang Dahai merasa menyesal saat mendengar tanggapan Ye Chen. Menyadari penyesalan Pang Dahai, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Tetua Sekte, apa asal usul Pelet House Darah? Mengapa Anda menginginkannya? Petik 2.44. Pelet House Darah berasal dari Sekte yang kuat. Ketika menyebutkan Pelet House Darah, Pang Dahai bersemangat, Pernahkah Anda mendengar tentang Istana House Darah yang terletak di Kekaisaran Ciutara Utara? Pelet dibuat di sana. Istana Haus Darah. Sambil mengerutkan kening, Ye Chen bergumam, apakah lelaki tua bengkok itu berasal dari Istana Haus Darah? Pelet itu sangat beracun, tetapi juga bisa membangun tubuh Anda dari sudut pandang lain. Sayangnya, hanya ada satu botol. Sayang sekali, Ye Chen bingung menemukan bahwa Pang Dahai bergumam. Menjentikan pandangan sekilas ke Pang Dahai dan berbisik, Ye Chen berjalan keluar dari pavilion harta karun dan berbicara pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menjual pelet kepada Pang Dahai jika dia mengetahui nilainya lebih awal. Ye Chen berjalan menuju pegunungan di belakang Sekte Heng Yue dengan cepat, dan mengumpulkan ramuan spiritual untuk penyempurnaan cairan roh giok dengan gila-gilaan. Sekarang, di puncak Tianyang. Zhong Lao Dao hampir jatuh dari kursinya ketika dia melihat Wei Yang yang cacat dibawa ke puncak. Ye Chen sangat kejam dan tanpa ampun. Tuan, Ye Chen mendorong kami terlalu keras. Saya akan menantangnya suatu hari nanti. Saya tidak percaya seorang murid pada tingkat pertama tahap kondensasi Ki tidak dapat ditaklukkan. Kami hanya menunggu murid-murid Gehong menjadi perintis terlebih dahulu. Keahlian aneh apa yang dimiliki Ye Chen? Saat senja, cahaya kemasan berkilauan di gua tersembunyi di antara pegunungan di belakang Sekte Heng Yue. Ye Chen berkeringat di sekujur tubuhnya di samping kompor. Dia memanfaatkan setiap detik untuk memurnikan cairan roh giok setelah mengumpulkan semua ramuan spiritual dan telah berhasil menghasilkan lebih dari 30 botol. Selama proses itu dia gagal beberapa kali tetapi tingkat keberhasilannya meningkat. Ye Chen tinggal di gua selama tiga hari. Suatu malam setelah tiga hari, dia mengambil kembali api aslinya dan memperoleh lebih dari 20 botol cairan roh giok setelah disempurnakan. Hah! Menghembuskan udara keruh, Ye Chen menelan satu botol penuh cairan roh. Cairan itu berfungsi sebagai obat roh, mengalir ke seluruh tubuhnya dan mengisinya. Satu demi satu botol, Ye Chen meminum semua cairan roh dalam waktu singkat. Dengan energi vital yang sangat besar, bahkan sebotol cairan roh giok mungkin menyebabkan ledakan medan eliksir. Seorang murid di tingkat ketujuh dari tahap kondensasi kita tidak berani meminum satu botol penuh dalam satu tarikan napas. Tapi Ye Chen menelan 20 botol sekaligus. Itulah manfaat dari eliksir si. Dengan kapasitas yang luar biasa, lautan eliksir dapat mencakup energi kuat yang digabungkan dalam lebih dari 20 botol cairan roh giok. Selain itu, karena api yang sebenarnya membantu penyempurnaan, Ye Chen menikmati keuntungan yang luar biasa. Setelah 20 botol cairan roh Giyok disempurnakan oleh api sejati yang kuat, kehangatan menyebar ke seluruh tubuh Ye Chen, setiap pori di kulitnya dan setiap meridian dipenuhi dengan energi vital yang dimurnikan, dan cahaya kemasan berkilau di lautan ramuannya, di mana energi spiritual diisi. Bam! Ye Chen mendengar suara seperti itu. Dia maju. Ye Chen membuat terobosan lagi beberapa hari setelah yang terakhir. Sekarang saya bisa bertarung dengan para kultivator di tahap inti manusia. Tersenyum tanpa sadar, Ye Chen mengepalkan tinjunya dan merasakan energi kuat berputar di sekitar mereka. Langit biru laut dihiasi dengan bintang-bintang. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen keluar dari gua sejak tiga hari lalu. Eh! Saat dia meninggalkan gua, Ye Chen melihat kilatan putih terbang dari jauh dengan kecepatan tinggi. Itu mengiris langit dan segera menghilang dalam sekejap. Apa itu? Melirik ke arah di mana kilatan putih mengiris, Ye Chen menggerutu dan berputar. Sasa! Sasa! -sa. Segera, gemerisik datang dari hutan hijau dan lebat. Embusan angin bertiup dengan aroma wanita yang menyegarkan. Bayangan anggun tiba secepat angin sesudahnya. Mandi di bawah sinar bulan putih, dia cantik dan tampak seperti peri tanpa ternoda oleh kotoran dan debu dunia fana. Mencermati, Ye Chen menemukan orang yang akan datang Chuling. Lebih tepatnya, dia adalah kakak perempuan Chuling, Chusuan. 45. Itu dia. Ye Chen mengambil langkah, tetapi tersentak saat melihat Chusuan, yang terlihat persis seperti Chuling. Apakah dia milik Sekte Heng Yue? Menimbang selama beberapa detik, Ye Chen berputar dan berniat untuk lari. Mungkin karena terburu-buru, dia terhalang oleh tanaman merambat di bawah kakinya, dan jatuh dengan wajah tersungkur ke tanah. Terlepas dari kecanggungannya, dia berdiri dan terhuyung-huyung ke bagian terdalam hutan. Sambil mengerutkan kening, Chusuan mengulurkan tangannya. Ye Chen tidak lari jauh tetapi ditangkap kembali oleh Chusuan segera seolah-olah dia memegang anak ayam. Terkekang oleh energi kuat Chusuan, dia gagal bergerak. Pagi, nyonya, tersenyum pahit, Ye Chen putus asa dan mengutuk berkali-kali dalam pikirannya. Menghadapi kutukan dalam hidupnya, betapa sialnya Ye Chen. Saat ini, Ye Chen berdiri diam untuk menghormati dirinya sendiri, dengan jantung berdebar kencang. Gadis itu berada di tahap roh virtual, dan Ye Chen tidak setara dengannya. Dia mungkin akan dipotong-potong nanti. Tiba-tiba, keringat dingin berdiri di dahi Ye Chen. Namun demikian, Chusuan tidak marah, juga tidak mengungkapkan niat untuk membunuh Ye Chen. Dia menatapnya dengan sepasang mata setengah tertutup seindah anak sungai dan menindasnya dengan energi vitalnya yang kuat. Yang paling penting adalah dia tidak mengenal Ye Chen. Apakah kamu seorang murid dari Sekte Heng Yue? Menatap Ye Chen, Cusuan bertanya. Pertanyaan Cusuan mengejutkan Ye Chen. Apa dia tidak mengingatku? Ye Chen menghela napas kaget, betapa buruk ingatan yang dia miliki. Kami baru bertemu beberapa hari yang lalu. Memikirkan apa yang terjadi antara keindahan panggung roh virtual dan dia, Ye Chen menggosok bagian tengah di antara alisnya. Dia ingin menyelamatkannya tetapi hampir kehilangan nyawanya. Aku baru saja bertanya padamu. Apakah Anda seorang murid dari Sekte Heng Yue? Ye Chen tetap diam, jadi culing bertanya lagi. Iya? Benar, meskipun Ye Chen tidak tahu mengapa dia melupakannya, dia buru-buru menunjukkan kartu identitasnya. Meliriknya, Chusuan mengarahkan pandangannya pada Ye Chen, apa yang kamu lakukan di pegunungan di belakang sekte pada malam yang dalam? Aku, aku datang ke sini untuk memetik ramuan spiritual. Mengapa kamu lari ketika kamu melihatku barusan? Panik, Ye Chen merasa tertindas dalam tatapan Chusuan. Dia tidak bisa lepas dari matanya yang tajam jika dia berbohong. Apakah aku begitu menakutkan? Aku, aku takut kamu akan merampokku. Ye Chen membuat alasan dan menjawab dengan sikap tunduk. Penampilan dan wajah polosnya menipu, meninggalkan kesan sebagai anak yang baik bagi semua orang. MERAMPOKMU! Balasan Ye Chen menggelitik Chu Di mana tempatnya, itu adalah pegunungan di belakang Sekte Heng Yue, dan di dalam perbatasan Sekte. Apakah ada orang lain selain para murid dari Sekte Heng Yue? Bagaimana bisa seorang tetua Sekte merampok seorang murid pada tahap kondensasi Qi? Chu Xuan mengira sikapnya membuat Ye Chen ketakutan. Menatapnya, Cusuan tidak bertanya lagi padanya, tetapi melihat sekeliling hutan yang tumbuh lebat dan kadang-kadang melihat ke langit, apakah kamu melihat sesuatu terbang melintasi tempat ini sekarang? Ya saya lakukan. Kilatan putih terbang ke sini. Ye Chen ingat bahwa kilatan putih bersiul di atas langit. Kemana perginya? Ke timur laut. Menunjuk ke arah timur laut dengan tergesa-gesa, Ye Chen berharap gadis itu pergi secepat mungkin. Bagaimana jika dia ingat malam yang dia habiskan bersama Ye Chen? 46. Cusuan bergegas mengeluarkan mantra pesan yang bersinar dan berbisik padanya, kakak senior, itu terbang ke arahmu. Kamu hanya menjaga bagian barat daya, jangan mendekat ke sini. Suara yang kuat dan dalam datang dari mantra pesan. Saya mengerti maksud Anda. Duduk dalam posisi bunga teratai, Cusuan mengumpulkan mantra pesan, mengaitkan kedua tangannya di atas kepalanya, saat kilatan melesat ke langit dan membentuk formasi taktis besar di sana. Ledakan. Saat raungan terdengar di timur laut, tanah berguncang. Melolong. Teriakan yang memekakan telinga terdengar di telinga mereka kemudian. Raungan itu tidak hanya aneh tetapi juga memekakan telinga. Selain itu, dengan kekuatan sihir yang kuat, lolongan itu membuat Ye Chen linglung, dan dia terhuyung-huyung di tempat dia berdiri, hampir jatuh. Mengangkat tangannya, Ciu Xuan memasukkan kilatan cahaya spiritual ke tengah alis Ye Chen. Ye Chen menenangkan diri dan melihat ke arah timur laut dengan terperanjat. Kehilangan akal karena raungan, dia seharusnya mengenali kilatan putih yang tidak biasa sesuai dengan kemampuannya. Bingung, Ye Chen lupa Chusuan berdiri di sampingnya. Apa itu di bumi? Lumpuh karena terkejut, Ye Chen menatap ke arah dan bergumam. Dia tahu bahwa Chusuan benar-benar datang dengan kilatan putih dan mereka bertemu di sini secara kebetulan. Chusuan memperhatikan bahwa Ye Chen berdiri diam dan berbicara dengannya dengan suara yang dalam, "Berhenti kehilangan akal sehatmu. Segera tinggalkan tempat ini." Mendengar ucapan Chusuan, Ye Chen kembali tenang. Tubuhnya yang kaku menjadi rileks seolah-olah dia dihadiahi amesti terlepas dari asal usul kilatan putih, Ye Chen bergegas merangkak ke dalam hutan yang rimbun tanpa menoleh ke belakang. Apa aku terlihat sangat buruk? Melirik Ye Chen yang melarikan diri, Chu Xuan tercengang. Jika dia tidak mengendalikan formasi taktik, dia akan menangkap Ye Chen dan bertanya lagi. Ye Chen menghilang di kejauhan. Setelah Ye Chen pergi, pelangi lain terbang melintasi langit dan berubah menjadi seorang gadis cantik berbaju putih di samping Chu Xuan yang sangat mirip dengannya. Tidak diragukan lagi, yang ini adalah Culing. Eh Chuling merasa bingung saat dia berdiri di tanah. Melihat ke arah Ye Chen melarikan diri, dia menggosok kepalanya dan bergumam, saat matanya yang cantik berkedip, aroma yang sangat familiar. "Chuling, apakah kamu berkultivasi pintu tertutup? Kenapa kamu keluar?" Chusuan menatap Chuling dengan cemas. Menjentikan pandangannya ke sisi lain, Chuling mengangkat tangannya dan mengangkat bahu, "Mendengar suara sebesar itu, aku tidak bisa menahan diri." Tepatnya, kerusuhan ini lebih serius dari yang sebelumnya. Chusuan menanggapi dengan wajah cemberut. Bisakah perbatasan simpul menjebaknya? Menatap formasi taktis di langit, Culing menatap Cusuan. Kakak senior yang bertanggung jawab untuk mengajar sibuk mencegatnya. Cusuan menjawab pertanyaan Culing dengan suara ringan. Tapi dia tampak muram, seiring waktu, itu menjadi semakin marah, saya tidak yakin apakah kita bisa menyegelnya di masa depan. Aku akan membantumu. Culing duduk dalam posisi lotus dengan cepat ketika dia melihat wajah murung kakak perempuannya, dan menunjukkan cahaya semangatnya. Oh, aku baru saja melihat anak laki-laki aneh. Bocah aneh, seberapa aneh dia, dengan matanya yang besar berkedip, Culing bertanya pada Chusuan. Meskipun seorang kultivator berusia seratus tahun, Culing sama polosnya dengan seorang gadis muda, tetap ingin tahu tentang segala hal. Aku tidak bisa mengatakan detailnya tapi dia, agak menakutkan, menggaruk kepalanya, Chusuan tidak tahu bagaimana menggambarkan Ye Chen. Baiklah, mari kita lewati pertanyaannya. 47. Ye Chen berlari ke sekte Heng Yue setelah dia meninggalkan pegunungan di belakang sekte tersebut. Matahari sudah terbit sekarang. Menyerap esensi antara langit dan bumi, para murid bingung melihat Ye Chen yang malu. — Syukurlah, dia tidak mengenaliku barusan. Mengabaikan penampilan aneh, Ye Chen melambat dan melihat sekilas ke pegunungan di belakang sekte tersebut. Dia masih ketakutan seolah berlama-lama di depan gerbang neraka. Ye Chen menjadi tenang setelah waktu yang lama. Dia tidak mengenaliku. Apakah dia gadis yang sama dengan siapa aku menghabiskan satu malam dengannya? Itu tidak mungkin. Keduanya terlihat persis sama. Ye Chen bergumam sepanjang jalan. Jika gadis yang berhubungan seks dengannya malam itu juga ada di Sekte Heng Yue, dia harus pergi dari sini. Tetapi jika gadis yang dia temui hari ini terlihat seperti orang yang dia cintai, maka dia tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya tidak masuk ke dalam. Aku tidak. Saya hanya berdiri di luar gerbang Pegunungan Roh. Sebuah suara yang akrab menyela pikiran Ye Chen dan celaan yang berisik terdengar kemudian. Bajingan kecil, kamu masih berbohong. Kamu tidak berperilaku baik dan tinggal di kaki gunung, tetapi datang untuk mencuri barang. Kamu lupa identitasmu. Hua, Ye Chen melihat bayangan familiar dari jauh. Memang, itu adalah Hua. Sekarang, sekelompok murid mengelilinginya, beberapa memarahinya, beberapa mengejeknya dan yang lainnya mengutuknya. Saat tubuhnya meringkuk, Hua menjadi hitam dan biru, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya seperti pelaku kejahatan berat. Saya tidak naik, hanya menonton di luar gerbang, membungkukkan kepalanya, Hua dianiaya dan terisak. Kamu berani berdalih? Apakah Anda ingin kami mengalahkan Anda lagi? Seorang murid ganas mengangkat telapak tangannya. Tapi sebelum dia meletakkannya, lengannya dicengkeram oleh sebuah tangan. Apakah kamu mengejar kematian? Ye Chen bertanya dengan kasar. Dia memperlakukan Hua sebagai keluarganya dan tidak tahan melihat dia diintimidasi. Murid-murid yang mengelilingi Hua mundur saat mereka melihat Ye Chen. Meskipun seorang murid magang, Ye Chen adalah alien. Zhao Long dari puncak diang dan Wei yang dari puncak yang dikalahkan olehnya, yang merupakan peringatan bagi murid lainnya. Menyerah menyerap esensi langit dan bumi, kalian menggertak seorang anak tanpa basis kultivasi. Betapa konyolnya kamu," Ye Chen melihat sekeliling dan mencibir, "Kamu bisa bertarung denganku jika kamu berani." Para murid berkumpul bersama dengan cepat sesudahnya. Dialah yang pertama kali melanggar peraturan sekte. Mengandalkan kekuatan numerik mereka, seorang murid berkulit putih bernama Suming memimpin kelompok itu dan tersenyum dingin. Aturan bahwa tidak ada yang bisa mendaki Gunung Roh kecuali para murid diakui. Tapi bajingan kecil bernama Huwa datang ke pegunungan secara diam-diam. Siapa yang tahu apakah dia datang ke sini untuk mencuri barang atau tidak? Petik 2. Ye Chen mendengar tentang peraturan itu sebelumnya, dengan alis berkerut. Meskipun Hua tinggal di kaki Pegunungan Roh, dia bukan anggota Sekte Heng Yue, tetapi merupakan cucu angkat dari Zhang Fengyan yang masih menjadi anggota Sekte meskipun telah dibuang. Aku tidak. Saat air mata mengalir di wajahnya, Hua menjelaskan, saya hanya berdiri di luar gerbang, dan tidak masuk ke dalam. Mereka menyeret saya ke sana. Mendengar jawaban Hua, Ye Chen menjentikan tatapan dingin pada para murid. Bajingan kecil, kamu berani berbohong. Su Ming menyalahkan Hua dan berteriak, aku akan mematahkan kakimu jika kamu terus berbohong. Berdengung. Ye Chen menghunus pedang Tian Kui. Aku ingin melihat apakah kamu berani atau tidak. Dia menatap Su Ming dengan dingin. Apakah kamu ingin menggertak yang lemah di siang hari? Su Ming berteriak. Raungannya menarik lebih banyak orang untuk mengelilingi dan menonton. 48. Saat lebih banyak orang berkumpul, Su Ming bertindak lebih sembrono, ayo dan lihat, Ye Chen menggertak orang lain, mengandalkan kekuatannya. Menindas orang lain. Sambil menyeringai dingin, Ye Chen melangkah, mengayunkan pedang Tianque-nya dan melemparkannya ke arah Suming. Aku akan menggertakmu hari ini. Suming buru-buru menghunus pedang energi spiritualnya dan memblokir pedang Tianque di depan wajahnya. Retakan. Pedang spiritual Suming segera patah, kekuatan itu mendorongnya kembali dan dia batuk darah. Ye Chen ingin membunuhku, berteriak, Suming bersembunyi di kerumunan dan sengaja membuat insiden ini menjadi lebih serius. Ye Chen akan membunuhku. Seperti yang kamu katakan, aku akan mengakhiri hidupmu hari ini. Bersenandung dingin, Ye Chen menyerbu ke depan dengan Tian Kue Suot. Semua penonton memarahi Ye Chen. Apakah dia berani membunuh suming di siang hari? Kakak senior Su benar, dia berkonsentrasi untuk membunuh orang lain. Apa mereka tidak bisa bicara? Mengapa mereka berkelahi? Pergilah! Sambil menggeram, Ye Chen mengangkat pedang Tian Kue. Insiden itu membuat semua orang menjadi kacau. Bersekutu satu sama lain, suming dan murid lainnya menerjang Ye Chen, memarahinya. Kirim dia ke balai regulasi. Saat salah satu murid menerapkan energi vitalnya, yang lain mengikuti teladannya. Pertarungan dipicu dan seseorang segera berdarah. Dengan wajah poker, Ye Chen memblokir semua murid yang menantangnya dengan pedang Tianque. Kue. Dia melihat Suming tersenyum jahat dan mengelak di belakang kerumunan. Seperti yang diprediksi Ye Chen, semuanya telah direncanakan untuk melawannya sebelumnya. Murid mengumpulkan masa untuk memukuli, yang mengejutkan balai regulasi. Seseorang dari balai regulasi segera membuat intervensi yang kuat. Dengan wajah cantik dan kipas lipat di tangan, orang yang datang berbaju ungu bernama Yin Ziping adalah murid utama dari Aula. Apakah kamu tidak tahu bahwa peraturan kami melarang murid bertarung secara pribadi? Saat Yin Ziping mengayunkan kipas lipatnya, tatapannya beralih dari seorang murid yang terluka ke Ye Chen. Kakak Yin, tolong promosikan keadilan untuk kami. Menutupi dadanya, Suming berbicara lagi dengan suara menangis. Sebagai seorang kultivator biasa, Suming adalah aktor yang baik. Kakak Yin, Ye Chen mengabaikan peraturan sekte, kamu tidak bisa memanjakan kesalahannya. Dia menggertak murid lain tanpa menahan diri, mengandalkan kekuatannya. Dia berani melakukan ini di siang hari. Betapa bencinya dia. Saat api kemarahan penonton tersulut, beberapa mengertakkan gigi, dan yang lain ingin mengeksekusi Ye Chen oleh Ling Yin Ziping berbalik dan menatap Ye Chen dalam kebisingan, mengejek, Ye Chen, ikuti aku ke balai regulasi. Saya memiliki keberanian untuk menerima konsekuensi dari perbuatan saya. Ye Chen mengumpulkan pedang Tian Kue dengan tenang tetapi Hua melompat dari punggung Ye Chen dan menghalangi jalannya ketika dia mengambil langkah. Ini semua salahku, aku yang salah, tolong hukum saya, Hua berkata dengan ketakutan. Berlutut di tanah, dia memohon pada Ye Chen dan bersujud, dengan dahinya berdarah. Hua ingin melakukan semua tanggung jawab untuk Ye Chen dengan tubuhnya yang lemah dan kecil. Adegan itu menyentuh hati Ye Chen. Bocah itu bodoh, tolong maafkan dia kali ini. Saat suara lemah dan tua datang, Zhang Feng yang bengkok bergegas ke sini dengan tongkat. Dia merendahkan diri kepada para murid dan meminta maaf. Mengayunkan kipasnya, Yin Ziping melihat Zhang Venian dari atas ke bawah, tersenyum bercanda, "Zhang Venian, kamu diusir oleh sekte, tetapi harus jelas mengetahui peraturannya. Jangan cari masalah sendiri." Martial keponakan Yin, "Bisakah kamu memaafkan Hua, mengingat masa lalu?" Ye Chen menyela ucapan Sang Venian. Menarik Hua, Ye Chen juga menyeretnya ke belakang. Menatap Zhang Feng yang tua dan kikuk, Ye Chen merasakan kehangatan melonjak di hatinya dan tersenyum kepadanya, Tuan, tolong bawa pulang Hua. Aku baik-baik saja. Setelah itu, dia melangkah ke Regulation Hall. 49. Mengisi regulasi hall yang megah, para penonton menunjuk Ye Chen yang berdiri di tengah dan bahkan memarahinya dengan kesal. Ye Chen berdiri diam seperti patung. Terlihat kasar, Ye Chen diam dan mengetahui seluruh prosesnya. Apa yang terjadi hari ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi pengaturan terhadapnya. Dia menoleh dan melihat Suming mencibir di kerumunan. Menjentikan pandangan ke wajah Suming, Ye Chen melihat kartu identitas tergantung di pinggang Suming dengan Diang Pik di atasnya. Karakternya tidak besar tetapi melotot dan sebelumnya Ye Chen mengira bahwa Puncak Diang berkomplot melawannya. Tanpa berdebat dengan murid lain, Ye Chen hanya menatap Yin Ziping dengan tenang, yang tidak jauh darinya. Tuan saya dalam pelatihan tertutup dan saya berwenang untuk menangani perselisihan ini. Melambaikan kipas lipatnya, Yin Ziping berpura-pura adil dan tersenyum bercanda sambil melirik Ye Chen. Ye Chen, apakah kamu mengakui bahwa kamu menyakiti murid lain dengan sembrono? Dia yang memiliki pikiran untuk mengalahkan anjingnya akan dengan mudah menemukan tongkat. Anda dapat menemukan banyak alasan jika Anda ingin berkomplot melawan saya. Sambil menyeringai dingin, Ye Chen tidak ingin menjelaskan lagi. Dia terjebak dan apa yang dia katakan adalah omong kosong. Karena itu, kamu mengakui kejahatanmu. Karena kamu tidak membela diri, aku akan menghukummu sesuai aturan. Mengingat Klausul 9 Peraturan, siapapun yang menyakiti murid lain tanpa alasan yang adil akan dicambuk dengan api cambuk. Anda akan dieksekusi sekarang. Cambuk api. Semua murid aula ketakutan oleh dua kata itu dan menelan sesuap budak. Ye Chen akan sangat menderita kali ini. Apakah menurutmu berapa banyak cambuk yang bisa dia tanggung? Saat diskusi naik dan turun, para murid yang berdiri di dua sisi balai regulasi melangkah ke arah Ye Chen, mengikatnya ke bingkai dengan rantai besi dan menanggalkan pakaiannya. Cambuk dengan api menyala segera disajikan. Kakak laki-laki Ye, kamu bisa memekik jika kamu merasa sakit. Mengambil cambuk, Yin Ziping mengolok-olok Ye Chen. Jangan bicara omong kosong. Ayo! Sambil menyeringai sinis, Yin Ziping mengangkat cambuk api di tangannya dan mencambuk Ye Chen dengan paksa. Kegagalan. Suara itu terdengar jelas saat Ye Chen dicambuk. Rasa sakit yang membakar menusuk jantung dan tulangnya, dan Ye Chen sepertinya meremehkan hukuman itu. Tidak seperti biasanya, cambuk api dapat membuat kulitnya terbelah dan dagingnya tercabik-cabik dalam satu cambukan dan meninggalkan garis keturunan yang mencengkeram mata para penonton. Meski begitu, Ye Chen mengertakkan gigi dan tetap diam. Sangat baik, kamu orang yang berkemauan keras. Mencibir, Yin Ziping menemukan bahwa Ye Chen tidak menangis, jadi dia mengumpulkan semua kekuatannya dan terus mencambuk Ye. Kegagalan. Kegagalan. Kegagalan. Saat setiap cambukan terdengar, lebih banyak garis darah tertinggal di tubuh Ye Chen. Dia pantas mendapatkannya, itulah akibat melawan puncak diang. Su Ming menyeringai mengerikan. Melukai murid lain, Ye Chen pantas menerima hukuman ini. Dia menemukan masalahnya sendiri, tidak ada yang harus disalahkan. Yin Ziping sepertinya disuap oleh Diyang Pik, dan mencambuk Ye Chen dengan kasar. Cambuk di tangannya seperti ular membuat darah dan daging Ye Chen kabur. Betapa mengerikannya garis keturunan menutupi tubuh Ye Chen, dengan darah tumpah. Ye Chen tidak pernah berteriak sepanjang waktu. Berapa lama kamu bisa bertahan? Toleransi Ye Chen membuat Yin Ziping frustrasi, yang mencambuk lebih gila untuk mendengar teriakan Ye Chen. Kegagalan! Kegagalan! Kegagalan! Tampaknya Yin Ziping gila. Sebagai murid utama dari Regulation Hall, Yin Ziping jelas menyadari efek mengerikan yang dibawa oleh cambuk api. Para pembudidaya pada tahap inti manusia tidak tahan 100 cambukan, apalagi Ye Chen pada tahap kondensasi Qi. Tapi Ye Chen sudah menahan 100 cambukan tanpa jeritan, yang mengejutkan Yin Ziping. — Berapa, berapa banyak cambukan? — seseorang bertanya dengan suara rendah. Di antara para penonton, beberapa murid yang baik hati tidak tahan melihat penderitaan Ye Chen. dua. Dia masih hidup setelah dicambuk 108 kali. Bukankah tubuhnya terbuat dari daging? Dia belum memekik. Kegagalan. 50. Saat cambuk terakhir mendarat di tubuh Ye Chen dan bergema, hukumannya berakhir. Biarkan dia turun, Yin Ziping kehabisan napas dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Ye Chen bebas dari belenggu. Tersandung dan terhuyung-huyung, dia memantapkan dirinya. Bolehkah aku pergi sekarang? Mengangkat wajahnya, Ye Chen menatap Yin Ziping dan tersenyum kasar. Maumu mengambil napas dalam-dalam, Yin Ziping melambaikan tangannya. Melihat sekeliling, Ye Chen melihat kilatan dingin di antara pandangan acuh tak acuh berputar dan terhuyung-huyung keluar, meninggalkan beberapa jejak kaki berdarah. Zhang Feng Nian bergegas berjalan ke arah Ye Chen saat melihatnya keluar dari aula. Anak laki-laki. Merentangkan tangannya yang gemetaran, Zhang Feng Nian ingin memeluknya, tetapi tidak tahu bagian mana dari tubuh Ye Chen yang bisa dia pegang. Garis darah ada di tubuh Ye Chen dari kepala sampai kaki. Zhang Feng Nian takut sentuhan apapun akan menyakiti Ye Chen. Tuan, saya berkulit tebal dan tidak bisa mati dengan mudah. Ye Chen menunjukkan senyum yang mudah, dengan mata mengembara, dia terhuyung-huyung dan jatuh. Dengan satu langkah maju, Zhang Fengyan menangkap Ye Chen dan meletakkannya di punggungnya yang bengkok. Nak, ayo pulang. Tuan, Anda benar, saya harus bertahan. Yang lemah pantas diintimidasi tetapi saya lebih suka perjalanan yang lebih sulit. Suatu hari nanti saya akan meminta mereka membayar seratus kali lebih banyak daripada hari ini kita menderita. Ye Chen pingsan. Tanpa sadar, Ye Chen merasakan punggung bergelombang Zhang Fengyan. Dia tahu bahwa Zhang Feng yang tidak bersusah payah membawanya kembali ke taman spiritual kecil dan menyekan noda darah untuknya. Itu malam ketika Ye Chen bangun. Rasa sakit menjalar di sepanjang tubuhnya. Meskipun Ye Chen menyembuhkan garis keturunan dengan energi vitalnya, dia masih tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya. Kalian tunggu saja aku membalas dendam padamu. Ye Chen berkata dengan kasar. Menahan rasa sakit yang tajam, Ye Chen berjuang untuk duduk dalam posisi lotus di tempat tidur. Segera, dentingan tulangnya terdengar dan dia mempraktikkan keterampilan membakar langit. Ye Chen meringis sekaligus. Seiring waktu, dia sudah beradaptasi dengan rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia berlatih. Rasa sakit yang dibawa oleh cambuk api tidak setara dengan yang disebabkan oleh penyempurnaan tubuh. Ye Chen menjalankan sirkulasi energi vital yang sulit dalam tiga jam. Apa yang mengejutkan Ye Chen adalah bahwa keterampilan langit yang terbakar mempercepat pemulihan, dan daging baru muncul, menggantikan yang busuk selama penyempurnaan. Itu adalah ekstasi yang tak terduga. Ye Chen berbicara pada dirinya sendiri bahwa betapa misteriusnya keterampilan membakar langit. Dikalahkan adalah cara lain untuk berkultivasi. Setelah itu, saat Ye Chen memurnikan tubuhnya, semua pori-porinya melebar dan menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Jejak energi vital terkadang masuk ke tubuhnya melalui garis keturunannya. Setelah Ye Chen menjalankan seluruh sirkulasi langit yang terbakar, sebagian besar lukanya sembuh. Sangat baik, sambil menyeringai, Ye Chen terus menyempurnakan tanpa henti. Dia berhenti sampai tengah malam. Sekarang, setelah semua bekas luka menghilang, kulit di sekujur tubuhnya menjadi halus dan mengkilap. Ye Chen pulih dalam waktu singkat, betapa menakjubkannya itu. Keterampilan membakar langit sangat kuat. Terkekeh, Ye Chen melompat dari tempat tidur bambu dan bergegas keluar ruangan. Dia datang ke taman, mengepalkan tangan, berputar dan menendang. Setelah memurnikan tubuhnya, Ye Chen mengambil beberapa botol cairan roh giok, dan melatih keterampilan yang diinstruksikan dalam klasik of biss untuk mengendurkan tulangnya yang kaku. Melolong. Melolong. Aneh bahwa setiap kali Ye Chen bergerak, lolongan binatang bisa terdengar, seperti raungan harimau, elang, serigala, dan kera. Ye Chen mempelajari dirinya sendiri dalam memahami kedalaman klasik. Saat dia memahami inti dari instruksi tersebut, gerakannya maju ke tingkat yang baru. Sangat bagus, cekikikan, Ye Chen menguasai kemisteriusan setiap gerakan, dan tawanya sepertinya mengandung lolongan. Segera, fajar. Tersesat dalam latihan, Ye Chen tidak memperhatikan bahwa Zhang Feng membuka pintu dan berjalan ke arahnya. NAK! Apa yang kamu lakukan? Zhang Fengyan tercengang melihat Ye Chen telah pulih sepenuhnya.